Peluang kemenangan tabungan minat Kini telah menjadi semakin nyata Perbanyak tabungannya Menangkan hadiahnya, Hidupmu makin ceria Kita pasti lebih bahagia Menangkan undian dengan terus menabung di tabungan 5 dari Bank Jatel